Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya untuk Anda tentunya, dan tersentuhnya HS News. Kepala Madrasah Sanawin Negeri 7 Sungai Selatan, Jember, SAGM PDI, mengatakan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Maka, salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah kedisiplinan para ASN dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bagaimana liputannya, kita ikuti saja info selengkapnya. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Tujolo Sungai Selatan, Jamjure SAGM mengatakan, "Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara."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 saat diminta keterangan setelah usai mengikuti pelaksana apel kesadaran bersama sama PTKN MTSN7 Hulu Sungai Selatan di halaman HSS Jumat 17 Maret 2023 pagi disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya seperti pada hari ini MTSN7 Hulu Sungai Selatan melaksanakan tugasnya sebagai petugas pada apel kesadaran di kantor Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan baik Kamat menuturkan penghargaan yang setinggi tingginya dan apresiasi kepada seluruh warga madrasah yang telah melaksanakan tugas sebagai apa kesadaran di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah, MTSN 7 Hulu Sungai Selatan kali ini mendapat kepercayaan untuk menjadi petugas apel. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Haji Arief Muslim S.Pd.I sebagai komandan, Si Irawati S.Pd pembawa acara, Hajah Rabiatul Adawiyah M.Pd pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kurniawati SPD, Pembaca Kuditek ASN Kemenak, Hajah Rahliasaukate ISAGI, Pembaca Panca Prasetya Korpri, Dina Mariana SPD, Ajudan Pembina, Sonomiya SPD, Siti Supahrina SPD, Nupi Anisa SPD, Sebagai pengirik bendera, Doa oleh Muhammad Hasbi ISAGI, serta Sri Purwati, SPD, Dirijin dan semua PTK MTSN 7 Hulu Sungai Selatan sebagai pengiring lagu Indonesia Raya Sementara kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Andrus Haji Muhammad Yaman MPDI Selama pembina apa kesadaran menyampaikan Pentingnya penghayatan dan pengamalan kode etik dan pengeprasetya korpori dalam menjalankan tugas sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama setelah kita mendengar sejak pembacaan Undang-Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Kode Etik Kementerian Agama, kemudian Panca Persatria Corporate, itu kalau kita hayati itu luar biasa sudah Jadi tolong dihayati itu sudah menjadi nasihat yang selalu kita ingati. Kita perlu hafal, tapi paham dan berusaha untuk melaksanakan. Kegiatan apel kesadaran tersebut diikuti oleh karyawan dan karyawan di kantor kemana kabupaten Bupaten Musung Selatan, TU, Semua kasihkan kemana Kepala Kuah Kecamatan, Pak Jawes, Pak Jeluh, Kepala RA, Min atau Mis, MTSN atau MTSS, dan Man atau Mas, Kaur, TUM. Asa Kabupaten Losong Selatan berakhir dengan baik dan lancar. Nah, pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya informasi berikutnya. Saya Raisa Umaira beserta tim kerja emas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTS 1 SS, hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.